Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestler Lovers dimanapun anda berada Selamat sore, kembali di DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Banyak sekali yang menunggu vitamin nih persahabat ya Akhirnya sore ini kita mendapatkan asupan vitamin yang sangat membahagiakan sekali Dari postingannya Papa Bilar Perhatikan tuh abangnya lagi digendong persahabat ya menemani Pak Bil lagi nyuci mobil, wow! Lagi nyuci mobil Lamborghini di Persahabat, ya, Masya Allah, sejak kecil tuh diajarin gimana cara mencuci mobil dengan baik dan benar, ya, oleh Papa Bilal. Masya Allah, akhirnya vitamin pun muncul, nih, Persahabat, ya, membuat kita semakin bahagia. Postingan ini pun di oleh akun Leslar al FC. ada kalimat juga yang diposting di kalimat Caption. Masya Allah, akhirnya ayang nongol. Wah, wow, bahagia sekali ya. Hingga komentar pun banyak diberikan. Dan tentunya respon pun banyak yang positif versi ya dari Mama Eda1998. Menanggapi postingan tersebut Masya Allah kangen ya muncul juga abang tuh banyak sekali yang rindu kepada abang L Dan kita lihat juga nih persahabat ada komentar dari Novotikarnia mengatakan Kayak diguyur hujan akhirnya muncul family Leslar seharian buka Instagram sepi nongolnya selalu jampocang katanya tuh ya Alhamdulillah kita disuguhkan vitamin bahagia oleh idola kesengan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Komentar berikutnya Dari Nita Dociha Mengatakan akhirnya nongol yang dikangenin Tuh persahabat Yang dikangenin akhirnya nongol juga ya Dan kita simak juga di postingan berikutnya Masya Allah si embul ini dukungan terbarunya Papa Bilar nih persahabat ya Masya Allah luar biasa semakin menggemaskan Dan sangat lucu sekali tuh <laughs> handphonenya Papa Bilar sampai mau dimakan oleh Pak Abang El ya Saking gemas dan lucunya Luar biasa nih idola kesayangan Semoga sehat selalu Abang El menjadi anak yang soleh Dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Berikutnya ya di sini Bang juga Di sisi lain ada kabar terbaru dari Bang Lintar Ini, Persahabat ya Bang Lintar itu sedang otw nih persahabat ya Berbeda mobil dengan Ka Uyambungzi Mereka membawa mobil satu-satu nih persahabat ya Wow kira-kira mau kemana nih? Bang Lintar dan Ka Uyambungzi Kita doa yang terbaik Mudah-mudahan ada kabar bahagia Dan kabar baik yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Berikutnya, kita mampir ke unggahan terbarunya Leslar Entertainment di, di laman akun Instagram Leslar Entertainment. Mengunggah foto Abang Fatih dan Papa Bilar nih, bersahabat yang sangat lucu dan menggemaskan Dan ada sebuah percakapan nih, Papa kenalin aku sama dia. Itu percakapan Abang L. Kita simak di kalimat caption nih, persahabat. Percakapan Abang L sama Papa B, kalau lagi nggak ada Bunda Lesti nih, hayo kegap nih Abang L sama Papa. <laughs> Ini sih luar biasa banget ya, konten ini yang selalu diulang-ulang oleh warga Konoha karena candu banget dilihat Abang L yang sangat menggemaskan Tetap kompak dan tetap solid ya untuk warga Konoha, untuk mendukung yang terbaik karya-karya idola kita. Kemudian bersahabat disimak juga. Di unggahan Indosiar ini terbaru nih, ada sebuah postingan dari artis jebolan Indosiar sebuah kalimat alumni perempuan da'ak Akademi terfavorit terbersabet ya ada Lesti, Evima Masamba, Putri Weni, Aulia dan Rani tuh deretan artis perempuan di akademi terfavorit Kira-kira artis perempuan akademi terfavorit Kira-kira siapa nih pilihan kalian persahabat? Kalau Bang Mimin sih, jangan ditanya ya Sudah pasti adalah Sang Kejora, Lesti Yang selalu ada di hati Wow, Masya Allah, luar biasa Sebelum juga persahabatnya kita simak di kalimat Yang dituliskan, yang diunggah Gak perlu diragukan lagi Kehebatan mereka semua Dengan karakter suara yang berbeda-beda Dan prestasi yang mereka raih siapa nih alumni perempuan di akademi yang jadi favorit kalian? jawab di kolom komentar, tuh persahabat kira-kira yang menjadi favorit kalian siapa nih persahabat ya pastinya banyak sekali tanggapan komentar dengan menyebutkan nama Lesti wow, dukungan terbukti banget ya bahwa banyak sekali dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita, selanjutnya juga persahabat disimak diunggang Ing ini persahabat ya mengunggah video Lesti dan rezeki Pilar ini mini series KDI kalau pas dengan Ikhlas persahabat ya. kembali kita tentunya berharap banget ya ada series drakornya Leslar masya Allah pastinya bakal seru banget dan disimak di sebuah kalimat ketika dunia milik berdua nih, persahabat ya cuma milik Leslar katanya luar biasa dan disimak juga nih ada kalimat Caption yang bikin salvo nih persahabat Kisah cinta Leslar selalu bikin kelihatan dunia cuma milik berdua nggak sih? Siapa di sini yang setuju? Rasanya sih kayak pengen banget punya pacar yang bisa bikin kita kayak Leslar Yang setuju coba yuk ramein di kolom komentar tuh Yuk tulis setuju banget nih persahabat ya di kolom komentar Mudah-mudahan dukungan dan support semakin banyak ya Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Lasty dan Bilad